ayo kita lagi, pada kamar PPN? ayam ayam dimana? ayam, pagod. siap, siap, siap. Ayu, ayo ayo kita turun merek itu Puing ayam, Abi menuju ayam di terakhir Pupae RT 4 menuju Gaduh Rejeki itu ]Sí� <Europe pound price outzers> <noise> lah. <Laurie feel high> Suara coba duitnya iya senok mah dino dino riko suku wihihi dino dino minta uriko sayang udah aku ini